Oke guys, kita sudah <sesuas> teman -teman. <harti> ada. Aja, gitu. Oke guys, kita sudah ada di gameplaynya teman-teman. guys, -teman. <tif> <tif> <ti> kita lihat siapa yang bakalan MVP bu ya. Bro, ini <tif> yang lapang gitu. Oh, ternyata ada bebasannya ini ya, ada ya, kita... apa namanya bangunan-bangunannya, guys ya, bebas. apa? Uh. Uh. Uh. satu, dua ga first blood 4 nice. nice anjir bagi double kill Triple kill. Itu orang, citterway. Itu orang siapa? Siapa yang Itu dia. Nah, itu dia. <laughs> kill. Mana yang ngejit Mana yang ngecit? ini dan apa kali ini wuh nice the nice dahlah dahlah dahlah ya okay, uh, mana kau uh, first blood uh. nice menang jago di mana first time <laughs> Mas Mamang. pagi. Uh. kabur kabur kabur kabur kabur. Sepak. Sabar. Thanks. Salah, guys. Uh. Eh, anjir. Ah. <laughs> usah usaha dia kok. <tik> <tik> Mati dulu. Gitu Mau dipepeng tadi, guys. Gila. Wow. wow, wow. <tik> Emang jago dia. emu gua Iya, anjing lupa, Cok. Ah, tai lah. gak enggak unlimited rep? Kenapa di astaga. buang-buang, cowok dibeli untuk dibuang-buang aja. Uh. First blood, double kill. Gas terus, mamang. Eh, ya, pokoknya kita keluar. Uh. <laughs> <laughs> emu ya, emu emang jago-jago, guys. Hati-hati biji kalian di di kontrol. DLT auto pecah wiji Tolong aku. Uh. Uh. Uh. Uh. Kalem, guys. Thanks. Kau ya. Menti, aku kali, aku simpa. First blood. kabur-kabur Gila. Nice. Sini Glen. Uh. Kita boyahin, guys. Kelewatlah di mana itu? Dimana, guys? First blood. Jelas, gak jelas, gak jelas. Uh. di ujung situ ada guys nah. mati kok kan bandel kali double kill. hai, nice. kan berapa lagi nih Uh, kill nice ah, first blood ke sana semua cok ke co. sini semua cok Sini cok, Sini cok. uh turun gua deh Bagi dong lengan Nah itu dia Iya yeah. <laughs> Turun kode oh, atas anjir uh. uh. uh. Double kill Rancang. Triple kill. Hai, okay. wow. Di komentar lagi pada reboot case Siapa sih Anjing Sini Sini anjing Sini cok anjir. First blood. Buru-buru Di dalam rumah ini lagilah. ya teh. Kill. ah hai, ada lagi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bermuda aja bang, hai, ada bermuda hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh <laughs> nice. uh, gila mantap, mantap Wah kita MPV guys Waduh dapat diamond kan kita Hahaha <laughs> 12 skill ya yang dapat sih jangan apa kali guys mana mana mana mana orangnya cepetan cepetan nih mau gua kasih diamond kalau dapat spinah nih berapa kali kocok cepet cepet cepet cepet cepet oh mau berapa kali kocok dikocok dulu eh. 7 tujuh aja oke tujuh kali kocok ya guys ya kita kocok dulu guys tujuh kali kocok satu dua tiga empat lima enam tujuh crot nah gitu enak kan pokoknya yang menang itu komennya berapa kali kocok dan kirim ID ya gitu guys. Oke nampaknya dia di sini berhak mendapatkan 12 diamond ga? 5 diamond guys kayaknya guys. Ya 12 diamondnya lewat cok Ya apa, apa ya lumayan lah. ID nya udah ada ya tadi ya mana ID nya? Gua kopas dulu ya. Oke udah masuk cu Waduh, oke okay lah, makasih pak eh ma mati kamera kru pener tadi ya guys ya, astaga, I'm so sorry behepi ya guys ya. Oke okay lah, makasih banyak buat kawan-kawan semua udah nonton tentang crossing guys, bikin video asal itu, bye. sorry ya guys, mati kameranya kau sadar.